Menjawab rasa penasaran publik, akhirnya Daihatsu di Indonesia resmi perkenalkan model LCGC, Low Cost Green Car, Hatsback generasi terbarunya dengan ubahan total, All New Astra Daihatsu Ayla pada 15 Februari 2023 di Senayan, Jakarta. Dengan membawa tema senantiasa hadir untuk Indonesia, Astra Daihatsu Ayla sebagai pelopor mobil LCGC Hatsback telah hadir sekitar satu dekade di Indonesia sejak 2013, dan telah dipercaya oleh lebih dari 268.000 pelanggan di Indonesia. Hal ini membuktikan respons positif atas penerimaan pelanggan di Indonesia terhadap mobil LCGC. Untuk terus menjawab kebutuhan mobilitas yang sejalan dengan perkembangan teknologi, tren, dan kebutuhan pelanggan yang semakin beragam, All New Astra Daihatsu Ayla hadir dengan platform baru, desain yang stylish, performa prima, fitur keselamatan dan kenyamanan yang lebih lengkap hadir pada acara peluncuran All New Astra Daihatsu Ayla ini, Chairman Daihatsu Motor Co., Ltd. Japan, Sunao Matsubayashi, Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor, Yasushi Kiyoda, dan Chief Executive PT Astra International Daihatsu Sales Operation, Supranoto. Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor Yasushi Kiyoda mengatakan Daihatsu di Indonesia memiliki strategi utama dari Indonesia untuk Indonesia sehingga Daihatsu selalu berusaha mengembangkan produk sesuai kebutuhan pelanggan di Indonesia. Kami bahagia, Astra Daihatsu Ayla telah dipercaya oleh lebih dari 268.000 pelanggan sebagai kendaraan mereka. Kami percaya All New Astra Daihatsu Ayla dapat menjadi kendaraan yang paling cocok bagi pelanggan, khususnya sebagai kendaraan pertama mereka, serta dapat berkontribusi bagi industri otomotif di Indonesia," ujarnya. Sesuai tagline, ex-cheating Entry Hatchback, All New Astra Daihatsu Ayla kini dibekali dengan platform baru berbasis DNGA, Daihatsu New Global Architecture, sehingga memiliki beragam keunggulan seperti teknologi terkini, berkualitas tinggi. Harga terjangkau dan lebih efisien. All New Ayla juga menjadi model DNGA ketiga Daihatsu di Indonesia setelah Rocky dan Xenia yang diluncurkan pada 2021 lalu. Dalam hal desain, tampilan eksterior All New Astra Daihatsu Ayla tampil powerful dan agresif, ditambah desain baru alloy HL membuat tampilan All New Ayla semakin modern dan aerodinamis. Pada sisi interior, All-New Ayla juga tampil modern dengan gaya cockpit driving memberikan sensasi berkendara yang human-centered design, ditambah area kabin dan bagasi yang lebih luas membuat aktivitas berkendara menjadi lebih nyaman. Secara performa, All-New Astra Daihatsu Ayla kini dibekali dengan dua pilihan mesin baru, yakni 1.2 liter Waffe, dan 1.0 liter VVTi mampu memberikan akselerasi responsif dan torsi besar di putaran RPM bawah sekalipun. All-new Ayla juga dilengkapi dengan transmisi DCVT, dual mode continuously variable transmission, membuat akselerasi kendaraan lebih halus dan bahan bakar yang lebih efisien. All-new Astra Daihatsu Ayla dilengkapi dengan teknologi keselamatan terkini, seperti dual SRS airbag, safety seat belt reminder untuk pengemudi dan penumpang, HSA, hill start assist yang berfungsi mencegah mobil bergerak mundur saat berada di tanjakan selama beberapa waktu, serta VSC (Vehicle Stability Control), yang berfungsi menjaga kestabilan kendaraan selama melaju dengan mendeteksi dan mencegah kondisi tergelincirnya ban mobil, oversteer, dan understeer di area berbelok. Dalam hal kenyamanan, All New Ayla juga telah dilengkapi key-free dan push start-stop button yang semakin memudahkan pengguna ketika akan berkendara, serta fitur kenyamanan lainnya. Sebagai mama diketahui, All New Astra Daihatsu Ayla memiliki tingkat rasio lokalisasi tinggi yang didukung lebih dari 1,700 pemasok dan lebih dari 500 UMKM. Sebagai kendaraan LCGC, Ayla juga berkontribusi dalam program netralitas karbon dari pemerintah yang sejalan dengan misi Daihatsu dalam menyediakan kendaraan rendah emisi untuk masa depan yang lebih baik. Eksekutif Chief Engineer Daihatsu Motor Company, Emer Toshihiro Nakaho mengatakan, sejak diluncurkan perdana pada 2013, Ayla selalu senantiasa hadir untuk Indonesia dan menjadi salah satu pilihan yang terus mendapat kepercayaan dari pelanggan di pasar LCGC. Selama hampir 10 tahun, kami dengan bangga memperkenalkan Ayla generasi terbaru bagi mereka yang ingin mewujudkan impian dalam memiliki kendaraan baru pertamanya dengan teknologi terkini, desain yang stylish performa yang prima, fitur lengkap, sekaligus dengan harga yang tetap terjangkau, ujarnya.